Baik-baik, hari ini baik. Jelas ya, Bapak Ibu. Sekali lagi, saya ulangi: selamat malam, waktu Indonesia bagian barat, dan juga selamat sore, waktu Saudi, karena hari ini kita live langsung dari Saudi Arabia, tempatnya dari Jeddah. Dan Bapak Ibu juga bisa menyaksikan melalui kanal YouTube kami, dan juga... Nantinya Bapak-Ibu boleh tanya ya, kita boleh tanya sambil menyimak Bapak-Ibu materi hari ini yang akan dikupas oleh pemateri ya, Aronara Sumber yang sudah hadir. Dan acara hari ini sekaligus merupakan rangkaian acara dari eh, Ramadan, Ramadan series di mana sebelumnya kita dua hari yang lalu telah mengupas kampus yakni Universitas Islam Madinah dan awal Ramadan, tepatnya tanggal 1, eh, 1 Ramadan, kita mengupas tentang KFUPN. Dan bisa Bapak-Ibu kunjungi melalui kanal Youtube kami, ataupun melalui sosial media kami lainnya. Dan sekaligus kami buka hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reptomukti Wibowo dari Belajar Berbagi ID. Akan mendampingi Bapak-Ibu dan akan sekaligus menjadi moderator acara hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa Bapak-Ibu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa kita mulai dan akan saya pimpin. Berdoa mulai. berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan semoga acara hari ini bisa memberikan banyak manfaat ataupun insight baru untuk Bapak Ibu yang hadir dalam acara webinar kali ini. Baik, sekaligus kami ulangi lagi Syarif Tu Mukti Wibowo dari Belajar Berbagi akan mendampingi Bapak Ibu dalam acara webinar dan juga talk resource dalam Rukyatul Hilal dalam perspektif syariah dan juga sains. Atau biasanya kalau di dalam bahasa Inggris, kita bisa tahu ya. Get to know about Hilal atau Moon Sighting in and Science. Dengan tamu atau narasumber yang sudah hadir, ada Bapak Andi Muhammad Akyar. Beliau merupakan Direktur Sekolah Astronomi Islam Indonesia. Dan juga merupakan anggota Badan Hisab Rukyat Kemenag Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Kalau boleh dijabarkan terlebih dahulu atau lebih detailnya, beliau merupakan mahasiswa program dokter ilmu falak atau ilmu astronomi. Bukan falak hantu yang berkeliaran sebelumnya ya, falak 2, falak 3 itu bukan ya. Merupakan ilmu falak atau ilmu astronomi dari King Abdulaziz University atau Saudi Arabia, merupakan beliau saat ini aktif sebagai pengajar, pembicara peneliti, dan juga penulis tema falak ya di media massa dan maupun jurnal nasional ataupun internasional. Jadi nah, Bapak-Ibu kita bisa kupas terkait Rukyatul Hilal hari ini dalam webinar dan talk research. Baik, kita sudah kedatangan tamu atau narasumber, harus selamat malam Mas Akyar, kita manggil Mas Akyar aja, ya, lebih akrab ya. Halo Mas Akiar, selamat malam waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore waktu Saudi. Ya eh, Selamat malam Mas Abito, selamat sore. Selamat, Masih, malam, selamat malam. Sudah hadir hari ini dalam acara Rukyatul Hilal. Dalam acara webinar dan talk riset dengan tema Rukyatul Hilal. Baik, kita langsung serahkan ke Mas eh, Akiar ya. Tadi juga kami sudah sampaikan ya Bapak Ibu, kami sudah tampilkan beberapa video dari... Tribun News, ada Pak Hamifi dan juga dari Ilmu Ilmunesia beberapa hal tentang Regiatul Hillan untuk lebih detail dan komprehensif hari ini langsung kami serahkan ke Pemateri, yakni Mas Ahmad Andi Muhammad Akhyar, mohon maaf silahkan Mas Akhyar ya, baik terima kasih Mas Ripto Masya Allah Mas Ripto ini segar sekali ya padahal ini habis hujan badai di sini masih Ipto ya? Iya, kita baru hujan badai pasir ya, badai pasir Mas. <laughs> Ya, selain informasi mungkin teman-teman eh, sekalian, sekarang suhu di jedah 37 derajat Celcius ya. Ini belum masuk musim panas. Ini baru masih eh, spring ya. Sudah 37, yang anginnya panas sekali, tambah hari ini eh, badai debu gitu ya eh, semoga, Allah, semoga Allah melindungi kita semua baik eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, di Mekah 39 kajat Masya Allah luar biasa ini. <guruh> ya eh saya izin untuk eh, Asia screen Uh, screen saya sudah terlihat ya? ya yes, the... sudah sudah mas terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bersyukur kepada Allah SWT yang uh, yang kita nikmat di uh, sore hari ini kami di sini sore sore hari ini bisa uh, beribadah ya untuk ilmu di sini kita berharap kita termasuk dari golongan orang-orang yang akan dimudahkan masalah kotori atau materialnya akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah swt melalui wasilah belajar bersamanya kita ini yang kita mau kaji insya Allah ini bagian dari agama sekaligus kami ucapkan terima kasih banyak pada Mas Rito sahabat sekaligus uh, senior kami di sini yang di Abdul Aziz yang selalu bersemangat untuk menebarkan kebaikan di acara ini inisiatif dari beliau uh, melihat momen yang ada ini bagus untuk kemudian kita mencerahkan umat, insya Allah kami belajar uh, tentang semangat berbagi sebagaimana uh, tagline yang beliau uh, Uh, belajar berbagi ya Mas itu ya tagline dari uh, Benar, Mas. organisasi atau ya, terima kasih uh, uh, ya Alhamdulillah uh, luar biasa yang uh, kami percaya semangat itu mengalir uh, dan uh, aliran semangat dari Mas Sipto ini uh, juga mengalir kepada kepada kami dan semoga ini bisa menjadi uh, amal jariah ya, kepada uh, Mas Sipto ya. Amin. Baik, masjid, uh, kita hari. langsung saja ke Amin. materi yang kita bahas di sore hari ini atau malam hari di uh, Indonesia, uh, yang menurut kami cukup relevan dan cukup up to date, karena uh, insya Allah kita akan kita berada pada bulan Ramadan ya. Biasanya isu-isu tentang rukyatul hilal itu sangat eh, hangat di bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah awal Ramadan, awal Syawal dan awal Zulhijjah. Termasuk eh, saat ini. Dan akan semakin hangat jika eh, ada perbedaan. Ada perbedaan penetapan eh, awal bulan tertentu, uh, di mana kalau kita menggunakan uh, prediksi palakiyah, uh, insya Allah uh, untuk bulan syawal itu akan kita akan berbeda. Uh, sebagian tanggal 21 insya Allah, sebagainya tanggal 22, meskipun uh, puasanya bersamaan mohon izin juga saya tidak tahu uh, yang hadir ini siapa saja uh, mungkin sini ada yang pemula ada yang sudah uh, advance pemahaman falakihnya uh, maka kami karena kami tidak tahu uh, levelnya masing-masing maka mohon izin uh, kalau ada senior kami di sini jadi kalau ada uh, yang lebih paham falak pada kami kami siarlah Siap-siap belajar dan siap untuk dikoreksi. Saya mohon maaf, kami menstandarkan semuanya masih pemula begitu, atau sekedar memahami pemahaman dasarnya saja. Nah, yang akan kita bahas ru'yatul hilal perspektif syariat dan sains. Tentu kita semua sudah mahfum ya. Ini terkenal hadisnya dalil tentang uh, ru'yat ini. Hadis at-Bukhari al uh, muttafaqun alai. Ketika uh, uh, An Abi Hurairah radallahu anhu qalah Rasulullah SAW alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilalah fasumu shumu wa idza ra'aitumul fa'afiru uh, uh, fa in faingum ma'akum, fa in kum ma'akum ketika Tria bukhoreh, ya. Jika roa itu, jika engkau melihat al hilal, melihat hilal, pasumu maka berpuasalah. Kau jadi roa itu, jika engkau melihat hilal, puafir berbukalah berlebaranlah berlebaran lah. Waalaikum maalikum. Jika kalau terhalang, tidak terlihat, misalnya karena mendung, ada awan atau cuaca yang panas dan lain. Uh, pasumhu, Maka uh, Pasumhu berpuasalah cukupkanlah puasamu sampai 30 30 hari. Di, uh, ya banyak hadis-hadis lain yang yang serupa. Kalau di sini uh, jika kau melihat ini perintah, kalau yang hadis yang berikutnya hadis-hadis an Nasai berisi tentang uh, larangan, lata sumu, hatta toral hilal. La tasumujang berpuasa sampai engkau melihat hilal. Di sini konteksnya sama. Eh e, konteksnya sama cuma satunya perintah, satunya enggak Sama juga kalau sumu e, liru ya tihi, berpuasalah hilal, ini juga perintah. Maupun hadis lain, misalnya dari hadis Ibnu Umar e, bahwa e, apa? Rasulullah berserda, kami di umat yang in ummatun ummiyah ya, kami di umat yang yang ummi umat yang ummi uh, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Eh uh, syahru hadza wa hadza. Syahru hadza wa -ha Itu boleh itu wa hadza. Uh, demikian demikian. Uh, yakni yaitu uh, marratan tisatan wa isrina wa marratan talathina. Marratannya kadang-kadang tisatan, kira-kira uh, tisatan wa isrina, 29 wa marratan talathina atau 30 hari. Maka di sini Rasulullah menjelaskan bahwa jumlah hari dalam sebulan itu jumlah hari dalam sebulan itu ada 29 atau 30 hari. Nah, coba kita kaji dari hadis tadi, kita ambil hadis Abu Hurairah yang utama tadi. Pertama, dikata Ru'iyah. Ru'iyat itu dari kata kerja ro'a ya roh, ru artinya melihat. Maksudnya apa melihat? E, Di sini berkonotasi dengan dua hal. Melihat dengan mata, ru'iyat basariyah, e, atau melihat dengan ilmu pengetahuan, ru'iyat ilmiah. Kemudian, e, setelah kita paham tentang ru'iyat, yang berarti melihat, apakah melihat dalam artian mata, ini kalau pengertian secara bahasa, ya melihat dengan mata atau melihat dengan ilmu pengetahuan, maka eh, selanjutnya kita bahas tentang hilal. Hilal artinya eh, secara bahasa bulan baru. Ya. Imam Ibnu Manzur dalam lisan lorob, beliau menyebutkan hilal adalah bulan sabit yang nampak saat awal bulan, bulan sabit pertama yang nampak di awal bulan. Jadi kalau awal bulan, sabit pertama yang kelihatan. Jadi sabit itu adalah bagian bulan terkecil yang disinari oleh cahaya matahari. Jadi bagian bulan terkecil yang disinari oleh cahaya cahaya matahari. Jadi biasanya cahaya mataharinya sudah di bawah, Mataharinya di bawah, hilalnya bulannya di atas, dan hanya sebagian kecil dari bulan yang terkena cahaya matahari. Jikalau dilihat dari dari bumi, maka itulah hilal dalam pengertian dalam pengertian astro astronomi. Uh, ulama kita berpendapat apakah malam pertama, kedua atau ketiga ya, rata, tapi rata-rata satu, dua dan tiga nggak di situ. Selebihnya satu, dua dan tiga malam pertama, malam kedua malam ketiga di awal bulan e, sabit yang kita lihat dinamakan hilal dan setelah itu dinamakan komar hingga kemudian purnama dinamakan e, badar ya. Jadi e, ini salah satu kekayaan bahasa Arab kalau kita bulan ya bulan saja semua. Gitu. E, mau e, awal bulan, tengah bulan semuanya bulan. Nanti kita bilang bulan purnama. E, tapi di bahasa Arab dibedakan beda antara namanya uh, awal bulan hilal yang agak pertengahan komar dan bulan penuh badar sama juga yang uh, bahasa Inggris juga dibedakan untuk hilal dinamakan crescent ya uh, dan uh, purnama full moon ini kekayaan uh, bahasa dalam baik bahasa Inggris maupun bahasa, bahasa Arab. Ruyat sudah, hilal sudah. Selanjutnya, eh mu yang berpuasalah, faoftiru berbuka lah, berlebaran lah. Ini jelas, insya Allah. Nah, dalam hadis ini juga disebutkan tentang kapan waktu untuk merukyat. Wa inguma alaikum. apabila terhalang atasmu, fasu salah E, maka sempurnakanlah puasamu jadi 30 hari. E, atau e, asyahru hakadha wa hakadha yakni marratan tis'atan wa isrina wa marratan 30. Artinya di sini e, bulan itu 970 hari. Jadi di sini kita bisa e, memahami bahwa e, waktu kita turun untuk kemudian e, meriwayat adalah pada hari ke-29. Waktu turunnya meriwayat pada hari ke-29 di bulan berjalan. Maka disinilah berlaku jikalau di hari ke-29 tersebut, setelah sholat maghrib nah ini juga definisi hilal. E, yang perlu ditekankan karena sekarang yang perkembangan teknologi kita bisa melihat hilal di siang hari. Yang perkembangan sains dan teknologi kita bisa melihat hilal di siang hari. Tapi hilal syari yang dikatakan hilal syari adalah uh, hilal yang tadi sabit pertama uh, yang terlihat di awal bulan setelah maghrib. Nah itu yang disebut sebagai hilal uh, hilal syari untuk penentuan awal awal bulan. Maka waktu untuk menentukan hilal syar'i ini adalah di hari ke-29 setelah matahari terbenam. Atau setelah sholat maghrib itu. Jika loh hilalnya terlihat, eh, maka sudah masuk bulan baru. Sudah masuk Ramadan, atau sudah masuk syawal. Dan jika loh hilalnya tidak terlihat, eh, ada yang menghalangi. Sehingga kita tidak bisa melihat yang menghalanginya, sekali lagi bisa jadi bisa jadi awan, bisa jadi cahaya matahari. Jadi sebenarnya benda-benda langit atau bintang-bintang yang kita lihat di malam hari, kita melihat banyak bintang di malam hari, bahkan kita bisa melihat bulan di malam hari misalnya, di bulan, eh, bulan baru misalnya, kita bisa melihat bulan tersebut, bintang-bintang yang banyak itu, adalah juga soalnya di siang hari mereka ada. Mereka juga ada hanya saja, cahaya dari bintang-bintang ini dan cahaya dari hilal atau bulan yang ada tersebut dikalahkan oleh cahaya matahari. Ini salah satu faktor yang menghalangi kita untuk melihat hilal, adanya cahaya matahari. Dalam bahasa Inggris, kayak brightness. Seberapa terang. Jadi kalau dalam penelitian itu waktu terbaik untuk melihat melihat hilal eh, sekitar 15 menit setelah matahari terbenam karena kalau eh, matahari baru terbenam sel waktu maghrib jam 18:00 misalnya pas terbenamnya matahari tadi kan memang itu sudah kita sudah bisa melihat hilal secara syar'i akan tetapi eh, nyaris mustahil mendapati hilal di situ karena cahaya matahari cahaya syafak masih sangat masih sangat kuat. Biasanya ditunggu sampai 15 menit setelah matahari terbenam, maka itu disebut the best time, waktu yang terbaik untuk uh, rukyatul hilal. Karena cahaya syafaknya sudah melemah. Dan dan akan berangsur-angsur kita melihat bintang-bintang yang yang lain. Jadi andai sebenarnya matahari itu tidak ada, andai matahari itu tidak ada, maka kita bisa selalu melihat bintang-bintang. Termasuk juga yang bisa menghalangi uh, dalam kelas adalah polusi cahaya. Cahaya mataharinya uh, sudah tidak ada, tapi tempat tersebut sangat banyak cahaya buatan. Misalnya lampu. Banyak sekali cahaya buatan. Atau misalnya kalau kita di pinggir pantai, tiba-tiba banyak kapal-kapal yang lewat, kapal-kapal yang lewat yang uh, over cahayanya, sehingga menghalangi pandangan kita, maka boleh jadi uh, hal tersebut menghalangi terlihatnya hilal. Maka, ini semua masuk dari eh, apa? Vaingumba eh, tadi, jika terhalang karena hal tersebut. Berarti, di sini kita tahu waktunya, waktu Marukia tanggal 29 di eh, bulan berjalan. Kalau terlihat hilalnya, maka masuk awal bulan. Jika kalau tidak terlihat, maka bulan berjalan digenapkan jadi 30 hari. Kalau Ramadan, berarti kita masih ber, mencukupkan puasa Ramadan kita menjadi 3, 30 hari. Nah, yang menarik di sini kita kaji secara sains. Mengapa Rasulullah SAW menyebutkan syahrul hakata wahakata. Beliau eh, eh, waktu itu meng, mensyaratkan, ya, mengisyaratkan jaringin. Menunjukkan 29 dan 30 itu. Mengapa eh, bulan itu 29 dan 30? Nah, di sini kalau eh, Dulu eh, orang tidak tahu, kok bisa? Di teman seorang tidak tahu. Namun dengan perkembangan sains, kita bisa paham bahwa bulan Komaria itu, bulan eh, atau kalender Komaria yang basisnya adalah eh, perputaran eh, bulan mengelilingi bumi. Jadi kalau kalender syamsiah, kalender Masehi yang kita gunakan, basisnya adalah eh, revolusi eh, bumi mengelilingi matahari, 365 hari sekali revolusi jadi kepulannya 30-31 hari kalau kalender pemaria tidak berdasar pada gerakan bumi mengelilingi matahari tetapi berdasar pada gerakan bulan mengelilingi bumi dimana gerakan bulan, lamanya bulan mengelilingi bumi itu 29,53059 hari sekitar 29 hari, 12 jam sekian menit, sekian detik 29,5. Nah, karena 29,5 berada di tengah-tengah antara 29 dan 30, maka dipilihlah durasi bulan Kumaria 29 atau 30 hari. Jadi misal 29, kalau kita ambil 29, kan masih ada sisanya 0,5. 0,5 ini ditambahkan ke bulan-bulan berikutnya, belum tentu bulan depan, tapi boleh jadi bulan-bulan berikutnya tambahkan sehingga dua puluh sembilan tambah nol jadinya menjadi tiga puluh hari maka inilah dasar e, ilmiah kenapa e, atau ini e, tafsir ya ini e, tafsirnya nih tafsirnya hadis ini mengapa kemudian e, rasulullah menyebutkan bahwa e, bulan itu kalau bukan dua puluh hari kalau bukan dua puluh hari karena memang dasar dari perputaran bulan mengelilingi matahari adalah 29,5,5 hari. Dan perlu kita ketahui, tentu 29,5 hari ini di zamannya Rasulullah, Rasulullah belum tahu. Kita baru tahu sekarang gitu. perkembangan sains dan teknologi. Tetapi inilah membuktikan bahwa beliau memang dibimbing oleh oleh wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekaligus menjadi syarat bagi kita uh, untuk kemudian mengkaji lebih dalam dan banyak hadis-hadis lain yang mungkin kita bisa kaji uh, sehingga kita bisa temukan maknanya tafsirnya lewat pemahaman ibu pengetahuan yang kita yang kita miliki. Dan kalau dijumlahkan 2030, kurang lebih tiap tahun itu jumlah harinya 354 atau 355 hari. 354 di tahun biasa, 355 di tahun kabisat. Tahun kabisatnya kalau kalender hijriyah, biasanya di bulan Zulhijjah, 30 hari misalnya. Kalau e, kalender yang misalnya e, kita pakai kalender e, cara hisap ya, biasanya disimpannya di e, bulan Zulhijjah, bulan Zulhijjah bisa 29 di tahun yang bukan tahun kabisat dan bisa jadi 30 di tahun kabisat. Kalau bulan Komariah jumlah totalnya 365 atau 366 hari, 365 di tahun biasa dan 366 di tahun kabisat. Kalau kita kurangkan ini, ya sekitar 10 sampai 11 hari perbedaannya. Jadi eh, eh, margin bulan eh, Komariah dan bulan bulan Syamsya sekitar 10 sampai 11 hari bergantung di tahun kabisat atau tidak. Maka inilah menjadi jawaban mengapa kita mendapati bulan Ramadan itu selalu berpindah-pindah tempatnya. Eh, kita ingat tahun lalu eh, kemarin Ramadan dua eh, tanggal 22 ya kita dapat ya. Tanggal 22 dua eh, Maret. Kita masih ingat tahun lalu itu kalau saya tidak salah ingat, Ramadannya uh, awal April. Sebelum-sebelumnya lagi, Ramadannya pertengahan April. Kita pernah ber, ber Ramadan di bulan Agustus, pernah ber Ramadan di bulan Juli. Kok berubah-ubah ini, mundur-mundur terus. Hingga nanti tahun depan, insya Allah, kita belum ada Ramadan di musim dingin. Uh, <tuh> Kenapa bisa seperti itu? Karena ini jawabannya, karena adanya margin 10-11 hari antara kalender e, Syamsiah dan kalender Komariah. maka tiap tahun akan berkurang 10 atau 11 hari Jadi, misalnya tahun ini Ramadan tanggal 22, maka e, tahun depan 22 Maret, tahun depan sekitar e, 22 kurang 11, insya Allah sekitar tanggal 11, tanggal 12 Maret insya Allah tahun depan ini kan perhitungan sederhana perhitungan sederhana e, kapan pastinya bergantung kemudian hisap, -hisap kontemporer nanti akan kita pakai yang pakai hisap atau bergantung kapan terlihatnya hilal bagi yang menggunakan royi. Ya. Tapi fakirannya di situ akan berkurang 10-11 hari. Dan kita juga pernah atau sering mendengar mungkin atau pernah mendengar tahun depan misalnya eh, tahun depan insya Allah sampai 5 tahun ke depan kita akan berromodhan di musim dingin kok eh, disebut musim dingin kenapa tahun ini eh, yang kita berromodhan tanggal 22 Maret, yang insya Allah tahun depan tetap di bulan Maret tetapi kenapa tahun ini kita tidak disebut Ramadan kita di musim dingin kenapa tahun depan dikatakan Ramadannya musim dingin, jawabannya karena batas dari musim itu adalah eh, 21 atau 23 Desember sampai 21 atau 23 Maret sekarang kan masih 22, tidak sampai 21. Tahun depan, insya Allah sudah lewati tanggal 21, maka itu sudah masuk wilayah musim dingin. Dan ya sekitar 5 tahun sekian tahun itu akan musim dingin terus terus menerus gitu. Meskipun cuma beda 11-11 hari. Tahun ini kita masuk di musim semi spring. Karena setelah tanggal 21 Maret, 21 Maret itu itu disebut vernal equinox masa ketika matahari tepat di timur tepat 90 derajat azimutnya tepat di timur, matahari tepat terbit di timur dan tepat terbenam di barat itu batas antara musim dingin dan musim semi oke lanjut waktu rukyat nah kita analisis lebih lebih dalam. Tadi kita eh, kaji analisis kata per kata eh, dari hadis nih. Sekarang lebih dalam lagi kita menganalisis tentang bagaimana rukyat di masa Nabi, bagaimana rukyatul di, di masa di masa Nabi. Tentu kita semua paham dan semua ulama paham eh, tahu dan semua ormas itu tahu dan paham eh, bahwa rukyat masanya Rasulullah SAW. Tadi yang kita ketahui. Rukyat, ada dua. Rukyat basariyat atau rukyat ilmiah. Rukyat dengan mata atau dengan ilmu pengetahuan. Dan semua orang tahu, bahwa di masanya Rasulullah Wasallam, baik ahli hisab maupun ahli rukyat, sepakat tahu, paham. Bahwa rukyat di masanya Rasulullah SAW, adalah rukyat, rukyat basariyat. Rukyat dengan mata. Bukan rukyat dengan ilmu pengetahuan. Jadi setiap bulan, Rasulullah Alaihi Wasallam untuk menentukan awal bulan, Rasulullah meru'yat, melihat bulan dengan matanya, dan konsisten, tiap bulan pakai ru'yat, tanpa, eh, catatannya saya pertama, tanpa adanya alat bantu, tidak pakai teleskop, tidak pakai kamera, tidak pakai eh, binokuler, karena waktu itu belum ada kan, tanpa hisap juga. Jadi tidak ada percampuran antara satu bulan tertentu pakai hisap, bulan lainnya pakai ru'yat. Tapi murni semuanya ru'ya. Apakah dulu e, tidak ada hisap? Atau mengapa e, tidak pakai hisap? Apakah dulu tidak ada hisap? Jawabannya ada. Dulu ilmu hisap sudah ada. Misalnya kalau kita e, li, lihat di surah Al-Qadr misalnya, Khairun al-Fishyar. E, malam Latul Qadr itu Khairun al-Fishyar. E, lebih baik dibandingkan seribu bulan. Berarti e, sekitar seribu itu kan hisap itu hitungan. Orang Arab sudah tahu tentang e, seribu, berarti sudah bisa menghitung satu, dua sampai seribu. Mereka biasa gunakan dalam perdagangan e, e, untuk e, apa, pembayaran dan itu sekian e, dirham dibayarkan. Mereka sudah tahu itu, berarti ilmu hisap dulu sudah sudah ada. Tetapi tentu masih seder sederhana. Ilmu hisap juga sudah ada. Dilihat dari apa? adanya kalender, dulu sudah ada kalender kan dulu kan sudah ada bulan bulan bulan syawal, bulan bulan awal, bulan akhir itu sudah ada bulan-bulan itu tetapi eh, gimana cara perhitungannya waktu kalendernya? pakai kalender eh, dengan hisap urfi namanya. hisap urfi itu eh, dibuat 29-30 29-30, 29-30 saja terus teratur, nah ini kalender dengan akurasi yang, yang rendah Kenapa juga Rasulullah tidak pakai hisap? Karena hisap yang berkembang pada saat itu adalah hisap yang masih menyatu dengan ibnu Nujum, ilmu Nujum ya, ilmu perbintangan, ilmu peramalan. Yang tentu kita mengetahui bahwa ilmu tentang Nujum ini, ilmu peramalan ini meramal nasib seseorang menggunakan bintang-bintang ini diharamkan. Kenapa Rasulullah tidak pakai? Karena identiknya ilmu hisap waktu itu e, adalah ilmu nujum ini. Dan ilmu tentang hisab yang ada pada waktu masih ilmu tentang nujum tadi. Ilmu nujum ini yang masih e, dipahami oleh masyarakat saat itu. Jadi penekanannya bagaimana rukyat ala Nabi? Bagaimana rukyat di masanya Nabi? Pertama, Nabi merukyat Nabi bersama para sahabat merukyat dengan mata. Satu kedua tanpa alat bantu murni rukyat tiap bulan tanpa ada hisap dan konsisten maka inilah uh, rukyatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita bicara itu sunnah maka inilah yang paling rukyat dengan mata tanpa alat bantu optik tanpa mencampur adukan, hisap, dan ru'iyat. Nah inilah ru'iyatul hilal di zamannya Rasulullah SAW. Hingga karena itulah yang dipraktekkan di masanya Rasulullah SAW, maka itu menjadi ijma. Menjadi ijema di tiga generasi terbaik, menjadi ijma para imam mazhab, Menjadi jema' seluruh ulama salaf secara umum bahwa e, untuk meru'yat, ru'yat yang dimulaka adalah ru'yat basoriya. Melihat dengan mata, dilakukan tiap bulan dan tanpa alat. Mereka jema' dengan itu. Mereka juga ijma' punya ijma' sepakat bahwa hisap itu negatif. Kenapa? Karena tadi di zaman itu hisap itu identik dengan peramalan, identik dengan ahli nujum, identik dengan kesyirikan, identik dengan keharoman. Sudah identik dengan keharaman, akurasinya rendah lagi. Sekali lagi, identik dengan keharaman, tidak punya rumus tertentu. Tidak punya aturan tertentu, akurasinya rendah. Jadi kalau dulu dipakai ini sering salah-salah, sering salah hisapnya. Bila jadi sudah dua puluh sembilan misalnya dua puluh sembilan bulan itu boleh 30, tetapi di dua puluh sembilan hilang sudah terlihat. Ya memang karena pakai hisap urfi. Hisap urfi adalah hisap yang ditetapkan tanpa rumus, tanpa rumus-rumus eh, modern. Hanya sekedar, kata urf, kebiasaan saja. Dua puluh sembilan, dua itu memudahkan. Jadi, dia sering salah, sudah sering salah, sudah identik dengan yang haram. Makanya, ini ijma juga para ulama salah. Ijma juga bahwa hisap itu negatif. Makanya, kita akan dapat hati bahwa yang apa praktisi hisap itu adalah ahlul kitab. Ini perkataannya siapa? Ibnu Taimiyah, ibnu Rajab. Ibn Temiyah, Ibn Rajab. Menganggap, e, apa menganggap bahwa misalkan dibuka kitab kita di kita tahu e, yang melaksanakan hisab itu ahli, ahli kitab ibnu Hajar mengatakan hisap itu dari uh, syiarovilah ibnu Baziza mengatakan hisab itu uh, batil kitab itu zon hanya dugaan saja makanya dia dugaan dia tidak pasti yang mas jika adalah rukyat jadi di zaman itu yang uh, koti yang pasti adalah e, rukyat sedangkan hisap itu zonni. Kenapa? Sekali lagi, hisap yang ada pada itu adalah hisap urfi, hanya berdasar pada kebiasaan. Meskipun diprediksi lewat e, hisap urfi bahwa besok harusnya sudah satu syawal, tetapi boleh jadi itu akan jadi salah. E, ketika misalnya e, hilalnya belum ter, terlihat yang menjadikan pasti kalau hilal terlihat selama hilal tidak terlihat bagaimanapun hisapnya maka itu tidak diterima maka disebut Zoni dia e, hanya dugaan saja bahkan disebut batal ibnu basir menyebutnya batil. Nah, kita lihat tahun-tahunnya mereka 1300an mereka hidup itu date matinya ibnu tayyibah 1300 1300an ibnu rajab juga 1300an ibnu hajjah 1400an ibnu basir saya tidak dapat e, e, meninggalnya kapan e, 1300 1400 oke okay. Lanjut. Nah, sekali lagi, ini babak awal dari Rukyatul Hilal. Sebelumnya tadi, babak awal dari Rukyatul Hilal, babak ketika e, para ulama sepakat bahwa e, Rukyatul Hilal itu Rukyat e, Basariya, tanpa alat apa-apa, e, dan tanpa menggunakan ilmu hisab, bahkan mereka sepakat tentang kebatilan dari ilmu hisab tersebut. Ini babak awal dari Rukyatul Hilal. Hingga kemudian masuk ke babak berikutnya, fase berikutnya di Rukyatul Hilal, kemudian eh, sedikit terganggu, atau sedikit eh, mendapatkan warna baru. Eh, bahkan, eh, jadi ada yang mengkategorikannya meng meng meng bid'ah. Ketika apa? Ketika ditemukan teleskop dan kamera. Hans eh, Lippershey eh, dari Belanda, 1608, dan Galileo Galilei, 1609. 1600-an berarti, sekitar 200 tahun setelah eh, zamannya eh, ibnu Hajar baru ditemukan teleskop di zamannya ibnu Hajar sekali lagi belum ada teleskop belum ada kamera eh, bahkan kamera nanti tahun 1900an kamera yang yang compact itu yang bisa eh, berwarna nanti tahun 1900an nah adanya teleskop dan kamera ini kamera eh, teleskop pertama saja yang ditemukan oleh, oleh Galileo Galilei itu mampu melakukan perbesaran. Jadi kalau dengan teleskop, apa fungsi? Apa, apa? Kenapa teleskop digunakan untuk melihat benda langit? Karena teleskop mampu melakukan perbesaran terhadap benda langit yang yang dilihat. Misalnya ukurannya benda langit itu misalnya diameternya cuma 10 cm aslinya, tetapi dengan teleskop bisa 10 kali lipatnya, bisa sampai 20 kali lipatnya dengan menggunakan teleskop. Dan sekali lagi. Di zamannya Rasulullah s.a.w. tidak digunakan teles teleskop. Maka tentu di zamannya Rasulullah kita bisa melihat hilal. Dan dengan adanya teleskop semakin mudah melihat hilal. Kenapa? Karena di zamannya Rasulullah mungkin ada hilal yang tidak mampu terdeteksi oleh mata, tetapi setelah diperbesar, Lima kali, sepuluh kali, dua puluh kali makan berkali-kali diperbesar tiba-tiba. Baru kemudian hilal terlihat jadi ada keadaan. Oleh mata hilal tidak terlihat, tetapi oleh teleskop atau dan atau kamera terlihat. Maka sekarang ini babak baru dalam ru'yatul hilal. Apa hukumnya? Apa hukumnya? E, Merukyat dengan teleskop dan atau kamera? dan atau kamera misalnya di kalau kamera itu terkadang mata tidak melihat tapi kita mengambil gambar dengan kamera kita tidak lihat hilalnya tapi kita ambil gambar gambar gambar ambil gambar saja orang oh, nanti setelah kita ambil gambar kita cek-cek gambar kita wah kita lihat oh ini hilal kayaknya ini hilal ini ah, eh, pada saat itu kita melihat eh, hilal bukan lewat mata kita mata kita tidak melihat tetapi lewat foto yang kita ambil dari kamera kita atau menggabungkan keduanya antar teleskop dan kamera. Jadi biasanya kalau kita punya teleskop, kemudian kamera tertentu dipasang di teleskopnya, baru di eh, kita lihat hilalnya, kita hilalnya di eh, kamera tersebut. Ini kalau kamera sudah pakai kamera digital atau bisa disambungkan di, di laptop. Jadi kita tidak perlu melihat ke, ke ke apa ke teleskopnya. Kita cukup di depan laptop saja kita sudah bisa melihat eh, hilalnya. Apa hukumnya ini? Tentu ini bukan fikih klasik. Ini masuk dalam fikih kontemporer. Karena bicara teleskop, kita bicara tentang saat ini, kontemporer. Maka di sini, di sini mulai awal, mula perpecahan para ahli ru'iyat. Ada yang tetap komitmen bahwa yang sunnah itu adalah yang sama dengan yang Rasulullah kerjakan. Melihat hilal, ada yang mata tiap bulan tanpa bantuan alat apapun, dan ada yang kemudian membolehkan. dalam lau kontemporer, Latina Dawimah, ya Sherinda, membolehkan penggunaan teleskop karena dalam pandangan beliau bahwa yang dilihat tetap tetap hilal besar kecilnya tidak ada hubungannya. Meskipun kalau dalam sudut pandang sains bahwa andai teleskop itu tidak ada maka sejatinya hilal tidak terlihat namun karena ada teleskop sehingga terbesarkah ada multiple ada ada, ada uh, pembesaran sekian kali lipat diperbesar hilal tersebut sehingga dia ter, terlihat ini contoh teman-teman uh, uh, ini Rukyat tanpa alat bantu ini gambar asli saya saya ambil di atas sakan uh, jamnya ya. uh, di atas sakan Uh, tinggi hilal pada waktu itu 12 derajat. Ada yang bisa melihat hilalnya di mana? Teman-teman sekalian, ada yang bisa lihat di mana posisi hilalnya? Ini hilal yang bisa dilihat dengan mata. Ada kelihatan. yang eh, kelihatan? Yang mana hilalnya? Di bagian mana? Bagian tengah agak ke kiri, ya. Iya, ya. bagian tengah ke kiri, ya. Yang agak putih-putih itu, -putih ya. Ya, itu hilalnya. Ini saya ambil, saya ambil pakai kamera handphone 18-16 di jam yang sama, tapi mode kameranya normal saja. Gitu, nggak ada perbesaran. Lalu kemudian di jam yang sama, saya perbesar kameranya, saya perbesar. Ya, awalnya kan seperti ini. Boleh jadi bagi orang tertentu nggak kelihatan nih, dia nggak lihat. Tetapi kemudian saya perbesar, perbesar e, gambarnya zoom, hingga kemudian nampak hilalnya lebih besar seperti. Ini. Berarti ada peran e, kamera untuk pada menjadikan hilal lebih mudah untuk ter, terlihat. Bahkan dalam posisi tertentu, seperti ini lebih jelas lagi. Dalam posisi tertentu, e, saya pernah saya pernah mengalami langsung ru'iyatul hilal. Oleh mata tidak terlihat, oleh mata tidak tidak terlihat. Tapi karena kita tahu posisinya di situ, kita tahu posisinya di situ, kita ambil gambar aja, ambil gambar. Cuma saya cari-cari gimana fotonya itu saya nggak nggak nemu nih. Dua tahun lalu 2021 kami eh, ambil apa kamera itu hilal. Eh, kami nggak lihat hilalnya dengan mata semaskal nggak kelihatan. Kami potret saja foto saya terus di posisi yang kami yakini ada hilal di situ ambil gambar sebanyak-banyaknya lalu kemudian setelah itu baru buka-buka uh, buka-buka uh, foto di galeri. Lihat-lihat lihat-lihat uh, foto-foto itu yang mana karena ada hilang. Dan betul saat itu kita menoleh oh ini hilang ini. Dan kami yakin itu hilang. Berarti di sini lampu siapa? Mata tidak bisa melihat tetapi kamera bisa melihat. Contohnya ini rukyat dengan bantuan teleskop dan kamera. Hilal ini, teman-teman, tingginya 7 derajat. Ini yang kemarin, eh, Ramadan kemarin. Satu Ramadan, Ramadan kemarin. Ini eh, satu diambil di Makassar, satunya diambil di eh, Barus, eh, Sumatera Utara. Dan menarik kedua-duanya dari Muhammadiyah. Yang digunakan, teleskopnya Muhammadiyah. Yang mengambil gambar ini, timnya Muhammadiyah dia menemukan Hilal, salah satu yang sukses menemukan Hilal, dua yang dua tim yang sukses menemukan Hilal ada timnya Muhammadiyah. Satu timnya Muhammadiyah di Makassar, satu timnya Muhammadiyah di Barus. Hilal ini, sekali lagi, dengan mata mustahil terlihat. Tidak bisa terlihat. Dengan mata. Waktu itu banyak tim yang turun. Ada 120, ada 130 titik Rwetul Hilal. Tapi tidak ada yang bisa melihat Apalagi kalau lihatnya cuma dengan mata, tapi dengan alhamdulillah dengan bantuan teleskop ditambah dengan bantuan e, kamera yang dipasang teleskop tersebut, kita bisa menemukan citra-citra hilalnya. Di sini kelihatan hilalnya kelihatan karena sudah diberikan tanda ya seperti ini. Andai tanda yang tidak ada, mungkin kita belum tahu e, ada hilal atau tidak di situ. Nah. E, sedikit untuk jadi bahan analisa, analisa kita gambar ini gambar yang diambil lewat lewat teleskop ini sudah jelas-jelas teleskop dengan uh, uh, perbesaran sekian gitu Pake teleskop ada kameranya uh, masih setipis ini loh coba lihat yang di Unismu yang di Makassar tipis sekali hilarnya ini sudah dengan perbesaran, sudah dengan kamera, tapi sangat tipis sila. Yang tentu kita tidak akan melihat jika lo hanya dengan mata. Yang andai, jadi kalau dengan dengan fakta ini adanya hilal di sini oleh Kementerian Agama Indonesia ini sudah diterima sebagai hilal. Makanya karena banyak yang mendapatkan semacam ini kemarin ada beberapa tempat, lima tempat saya mendapati gambar semacam ini, maka jadilah kemarin kita satu Ramadan itu tanggal 22 Maret itu, karena adanya ini. Nah, sekarang mari kita berandai-andai misalnya, menganalisa, andai di zamannya Rasulullah Wasallam dengan kondisi hilal yang seperti ini, yang pada saat itu belum ada teleskop, belum ada kamera, maka apa akan terjadi? Kondisi kita saat ini, ada teleskop, ada kamera, hilal terlihat, tercitrakan, maka besoknya satu Ramadan. Maka tentu di zamannya Rasulullah SAW tidak teleskop, di mana hilalnya tidak diperbesar, maka tentu di zamannya Rasulullah tidak akan mampu untuk kemudian mendapati hilal tersebut. Berarti anda ini terjadi di zamannya Rasulullah, Rasulullah tidak akan puasa tanggal 22 Maret, tetapi Rasulullah akan puasa tanggal 23 Maret mencukupkan bulan Sya'ban jadi 30 hari. Dengan adanya teknologi, adanya ilmu pengetahuan, maka menjadi berubah. Menjadi berubah penetapan awal Ramadan. Yang andeh sekali lagi terjadi zaman nabi yang belum ada teleskop, belum ada. Belum ada teleskop, belum ada kamera, maka Ramadannya 23 Maret namun karena dari teleskop dan kamera itu diakui oleh pemerintah dan diakui oleh orang, -orang ormas maka ramadannya dua puluh Maret. Contoh yang lain. Nah sebaliknya tadi ini yang e, ulama yang kemudian mengakui e, bolehnya merukyat mengikuti pandang ulama yang bolehnya merukyat dengan bantuan alat optik. Nah sekarang ada ulama-ulama tertentu tidak mengakui itu. Jadi mereka tetap mengatakan e, rukyat, mereka tetap melakukan rukyat basaria ala Nabi saw. Ini e, salah satu jurnal kami, jurnal terbit di Scopus e, k3. E, kami meneliti tentang bagaimana e, caranya salah satu organisasi di Australia, Moon Setting namanya, dalam menentukan satu e, awal bulannya studi kasusnya adalah satu sulhijjah. Nah, eh, kami mendapati setelah meneliti itu, bahwa mereka ini adalah betul-betul mengikuti eh, sunnah. Sunnah banget gitu. Betul-betul tidak boleh pakai alat, eh, tidak boleh eh, pakai hisap, betul-betul melihat dengan mata saja. Dan tiap bulan seperti itu. Tiap bulan seperti itu. Makanya, ini kalau silakan searching, eh, satu Ramadan yang muncul setting Australia, waktu itu, Tadi kan hilal di Indonesia misalnya, dan tingginya hilal di Indonesia dan Australia mirip-mirip, sekitar 7 derajat, 8 derajat. Di Indonesia kan kita tidak bisa lihat dengan mata. Dengan dengan teleskop dapat. Dapatnya berapa dengan teleskop? Ya kita lihat, makanya 21 Maret. Di, di Australia, dengan tinggi hilal yang mirip dengan itu, mereka karena tidak pakai teleskop, tidak pakai kamera, nggak ada satupun ahli ru'yat yang mereka tersebar. Mereka punya 100 ahli ru'yat. Eh, tiap bulan merukyat 100-100 imam itu tetapi setup tidak ada yang mendapati hilal pada saat ini. makanya e, moon setting Australia ini mengeluarkan pengumuman satu romodernya tanggal 23 e, tanggal 23 Maret karena timnya yang tanpa teleskop tanpa kamera tidak ada yang berhasil melihat melihat hilal yang kita katakan andai saja ini juga satu pelajaran saya andai saja dia e, gunakan e, teleskop, gunakan kamera, maka bisa dapat hilangnya itu insya Allah. Tapi karena e, mereka meyakini yang sunnah itu, yang sama persis dengan Rasulullah Wasallam maka e, tanpa alat, bantu apapun, dan mereka tidak dapat. Dan banyak yang seperti ini, banyak kelompok-kelompok seperti ini di berbagai negeri, di Australia ada di Australia, di UK, ada munuset di UK, di Pakistan ada munuset di Pakistan, di Indonesia ini konsorsium Ruyatul Hilal Hakiki, KRHH, juga gabung di sini. E, mereka kemarin e, meyakini, karena ini kan diambil lewat teleskop, maka mereka ini teman-teman yang gabung di sini, konsorsium Ruyatul Hilal Hakiki, karena tidak mendapati, mereka turun meru'yat pada e, saat itu, tanggal 21 turun meru'yat, dan waktu itu tidak ada yang melihat hilal, maka mereka belum puas tanggal 22, mereka puas tanggal 23 e, Maret. Sama keputusannya dengan meng-setting Australia ini, jadi ada juga masih ada yang berpegang di sini. Ada yang berpegang di sini, jadi di sini sama-sama rukyat, tetapi sudah beda ide Satu, sama-sama rukyat, tapi sudah beda hasilnya. Satu membolehkan menggunakan alat bantu, satunya tidak membolehkan menggunakan alat bantu, sudah sama-sama rukyat tetapi adanya faktor sains yang masuk satu, di satu e, kelompok, maka menjadi ber, berbeda. Nah tadi, e, selanjutnya, berkembang lagi, sains dan teknologi terus berkembang, kamera tadi sudah ada, Teleskop sudah ada. Ada lagi berikutnya yang memudahkan, lebih memudahkan lagi mendapatkan hilal. Lebih lebih menjadikan lagi hilal itu, ya, lebih, lebih mungkin didapat. Ditemukan lagi namanya image processing, ada software komputasi untuk mengedit gambar. Jadi, ada kondisi, ada kondisi kasus hilalnya tidak terlihat oleh mata. Jadi, kondisi-kondisinya pertama, ada kondisi hilal tidak terlihat oleh mata tapi terlihat oleh teleskop. Contoh kaos yang tadi ada juga hilal, terlihat oleh mata, tidak terlihat oleh mata, tapi terlihat oleh kamera. Yang kasus yang pengalaman saya tadi, yang 2021. ada juga kasus hilal, tidak terlihat oleh mata, tidak terlihat oleh teleskop, dan tidak terlihat oleh kamera. Yang sebelum ditemukannya software ini, maka langsung kita katakan, misalnya kasusnya Ramadan, misalnya kasus Ramadan kemarin, maka langsung saja dicukupkan 30 hari bulan syabannya, sebelum software ini ditemukan. Namun setelah software image processing ini ditemukan dan digunakan dalam ru'yatul hilal, maka yang awalnya tadi, yang oleh mata tidak terlihat, oleh teleskop tidak terlihat, oleh kamera tidak terlihat, di edit-edit gambarnya, ada yang edit-edit gambarnya, ada yang metode stacking ditumpuk-tumpuk gambarnya, gambar yang sama ditumpuk-tumpuk sampai kemudian kelihatan citra hilalnya. Jadi kelihatan bukan hilal, tapi citra hilal. Kelihatan citra hilalnya, maka kita langsung bisa melihat, oh itu ada hilal di sini. Nah, apa hukumnya image processing ini? Maka nah, ini sekali lagi bukan lagi fikih klasik, tapi ini fikih kontemporer. Kita masuknya pada wilayah fikih kontemporer, apa hukumnya menggunakan image processing? Yang oleh mata kita enggak kelihatan. Yang oleh teleskop enggak kelihatan. Sudah pakai teleskop diperbesar sekian kali enggak kelihatan. Diper, sudah di-capture di pakai kamera, dilihat, dianalisis kamera, enggak kelihatan. Tapi setelah kemudian gambarnya di kamera ada, terus diedit edit itu gambar, dirubah kontrasnya, Kak. Dirubah kontrasnya, di stacking, ditumpuk-tumpuk gambarnya sampai kemudian ada kelihatan model hilalnya. Langsung kalau oh, ini ada hilang. Contohnya yang mana? Contohnya yang ini. Teman-teman, ada yang tahu? Sini dimana hilalnya? Ini diambil dengan teleskop dan kamera. Ada yang bisa temukan hilalnya mana? Enggak ketemu, Ustadz. Gimana? Ada yang dapat? Iya, saya juga nggak temuin. ini. Ini tadi saya bilang, jadi inilah contoh. Sini enggak ada hilang ini cuma lihat awan aja nih. Ini fakta gitu. Tapi kemudian memproses image tersebut. Setelah diproses, ini ada nggak nih? Sedikit nih, di sini. Sedikit sekali, halus sekali. Sedikit. Dan didapatkan itu hilal. Dan kalau ini kebetulan hilal, hilal eh, eh, dan ini, yang me, BMKG disumpah ini terima sumpahnya oleh uh, oleh Kementerian Agama. Berarti andai kasus ini terjadi di bulan Ramadan kemarin, hilangnya nggak kelihatan tapi di image processing kelihatan, maka tetap tanggal 22 itu kita sudah tetap uh, 22 itu masuk Ramadan. Yang andai uh, teknologi image processing belum ditemukan, maka Ramadhannya jadi. 23. Adanya sains dan teknologi menjadikan uh, hilal itu uh, apa semakin halus uh, uh, apa namanya semakin mudah kita mendapatkan hilal yang semakin tipis gitu. Nah uh, sampai di sini teman, teman Ini contoh. Gimana pandangannya ulama tentang ini? Yang bisa dibaca di jurnal ini, ini jurnal Sinta 3 sih, tapi tapi lumayan bagus. Uh, pandangan ulama terhadap image processing pada astrofotografi di DMKG. Bisa di Ini punya Riza Art Mustaqim. Pandangan ulama, di simpulkan ada tiga, ada ulama yang sama sekali tidak membolehkan. bagi Jadi bagi ulama yang tidak membolehkan, maka tentu baginya belum masuk satu Ramadan. Untuk kasus misalnya awal Ramadan kemarin. Yang kedua ada yang membolehkan boleh tapi citra dasar sudah terlihat hilalnya jadi ini ulama yang kedua e, boleh yang penting citra awalnya sudah kelihatan sedikit tinggal dibobas sedikit gambarnya supaya lebih jelas itu boleh katanya bagi ulama yang kedua ini jadi untuk kasus yang ini nggak bisa nih, sama sekali nggak ada kelihatan untuk yang ini berarti bagi, ulama, bagi pandang yang kedua tadi ini belum masuk satu rumah karena sama sekali nggak ada yang terlihat di sini citranya baru kelihatan setelah di image processing dan ada juga yang ketiga yang semua sekali uh, uh, memudahkan, uh, boleh total, walaupun Citra dasar hilal tidak terlihat ya, seperti ini, cita dasar tidak terlihat di image langsung terlihat, ya masuk satu rumotan dan sekali lagi, sering sekali kasus-kasus seperti ini sering sekali kasus-kasus seperti ini nah, dan perhatikan ini Ru'yatul Hilal Rukyatul Hilal Sama-sama Ru'yatul Hilal Tetapi sudah ada tiga kelompok Dalam Ru'yatul Ru Hilal Kelompok pertama Kelompok yang sama sekali Yang rukyatnya itu murni Tiap bulan tanpa dibantu oleh apa Tanpa dibantu oleh e, alat apapun Tanpa dibantu oleh teleskop Tanpa dibantu oleh hisap e, Yang kedua boleh teleskop tapi tidak terima image processing, boleh teleskop karena yang dilihat masih hilang. Meskipun diperbesar. Yang ketiga, eh, citra pun di, diterima. Perhatiannya eh, negara kita pilih yang mana, pemerintah pilih yang mana, ya citra pun diterima. Indonesia citra pun di, diterima. Nah, itu fakta. Seperan awal dari weturhila zaman ini terbagi atas studi ruyataki yang klasik, Rukyat dengan bantam optik, Rukyat dengan bantam optik dan image processing. Oke. Okay. Sampai yang berapa nih Mas Rif? Masih 5 menit lagi, Mas. 5 menit lagi. Ya, soalnya sih kalau dari anunya sudah sudah selesai, ya? sudah selesai urusan Baik, kita Tropian, bisa tanya jawab, Mas? Bisa. Uh, tapi kira-kira penting tidak ini? untuk menggambarkan tentang hisap. Gimana, teman-teman? Kalau cukupkan, ya cukup saja. Bisa juga teman-teman? Atau mungkin nanti pas di sesi tanya jawab kayaknya lebih seru, Mas. Barangkali. Uh, saya boleh tanya dulu, Mas. Bentar sebelum kita lempar ke teman-teman. Jadi itu, uh, waktu, Mas Akyar, mas uh, untuk yang menggunakan alat atau teleskop, tadi menarik sekali ya, Mas. Itu selain teleskop, kita menggunakan kamera ya. Terus kemudian ada teknik-tekniknya ya, Mas. Boleh dijelaskan ya, Mas. Tadi itu sekilas saya lihat, saya amati ya. Untuk melihat bulan atau luna, tadi ada beberapa cara ya, Mas. Yang melalui teleskop itu ada penggunaan, kelestron, Mas juga pakai eye uh, Terus juga kameranya di dimakulkan ya, flip mirror, kemudian menggunakan kamera dan... Ada mounting itu boleh dijelasin dulu nggak, Mas? Barangkali Mas uh, Kiar bisa, uh, Mas, Mas Kiar uh, memahami demikian. Barangnya teman-teman bisa lebih mudah untuk. Ya, ini teknis banget kalau masuk ke situ, ya, Mas itu ya. Itu, itu, sangat bergantung teleskopnya teleskop apa, kameranya kamera apa. Uh, jadi teknis sekali. Jadi sangat bergantung yang kita pakai apa gitu. Contoh misalnya untuk kasus ini yang. Uh, yang di, di Barus ini. Hmm. Kalau punya pakainya uh, Celestron, uh, IP-nya 20 mm, hmm. kemudian uh, flip mirror pakainya settingannya seperti ini. kita bisa pakai kamera Xiaomi Red. Yang bisa kita ikuti uh, di nya ini. Gitu. Itu sangat teknis oh. untuk, ya, mas, uh, itu. Kalau memang misalkan dari salah satu tidak termon, misalkan hanya teleskop saja berarti tidak bisa ya, Mas. Memang harus uh, beberapa alat gitu ya. Iya enggak juga. E, teleskop untuk kasus ini, untuk kasus yang apa namanya ini? Ceritanya misalnya Eh ini kan mereka menggabungkan teleskop dengan kamera. Apa gunanya kamera? Supaya kita bisa ambil gambar. Hmm. Karena kalau cuma teleskop saja, soalnya teleskop sudah bisa kita orang saya teleskop lalu kemudian dia tetap gunakan IP 25 mm ya. ip 25 mm dengan teleskop yang sama dengan setting e, flip mirror kalau kemudian dia melihat langsung di uh, IP-nya tersebut, dia sudah bisa melihat hilal ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya dia membuktikan bahwa dia lihat hilal, meyakinkan meyakinkan orang-orang? Kan nggak ada cara untuk merekam gambar itu kecuali dengan kamera. Uh -huh. nah, makanya supaya uh, lebih kuat persaksiannya, maka ditambahkan kami kameranya. kamera. Kamera. Oh, ini kameranya bisa-bisa kamera apa saja yang lain? Ya, kamera lain yang lebih bagus ini kan cuma Xiaomi Redmi Note 10 hmm. ini kan cuma pakai kamera HP. Kalau DSLR dan lain yang lebih kamera mirrorless lebih bagus lagi gambarnya. Ya mantap sekali sepertinya ya, ya. seru gitu Mas sebenarnya. Kalau uh, lihat secara langsung pakai teleskop apalagi kan kalau uh, mohon maaf saya sendiri masih awam. Apalagi kalau menggunakan teleskop dan kamera pasti seru sekali ya Mas. Kita bisa langsung tahu nanti barangkali mas akhir kan ada semacam video nantinya mungkin ya. ada lanjutan videonya setelah ini mungkin uh, uh, Mas Akhyar coba tuh di uh, jedah atau di sakan tadi kan sudah dicoba tuh yang bisa terlihat yang terlihat oleh mata. Baik, ini ada pertanyaan ya Mas kita boleh untuk jurnal ya. Gimana, terkait perbedaan pendapat image yang sudah diproses bisa dipakai atau tidak? Uh, tadi bisa ini ya mas uh, untuk yang jurnal boleh dibuka kembali ininya mas gambar atau slide nya ada gambar. peserta yang bertanya sepertinya bisa itu apa uh, yang jurnal ini jurnal sudah, ini ini open akses semua nih ya ini sudah saya bantu share di grup uh, di chat kolom chat yang selanjutnya mas ya, mohon ya, ya. yang selanjutnya Uh, selanjutnya uh, semuanya pernah akses uh, yang, yang, uh, yang satunya ini. yang ini ini pernah akses ini ya apakah ya, yang diakses oleh uh, Mas Tiawan ini ya ada oleh Ustadz Tiawan sepertinya akses juga ya ini bisa diakses tinggal uh, ketik judulnya pandangan ulama terhadap iman ya. pada astral atau kalau nggak doinya aja ya sepuluh titik tiga lima sembilan enam ya jadi Bapak-Ibu bisa akses secara cepat melalui doi.org slash kode aksesnya. Jadi lebih mudah untuk secara cepat. Atau kalau misalnya kesulitan bisa langsung lewat melalui uh, title atau judulnya ya yang di dalam uh, artikel ini. Baik, boleh ya. Kita boleh buka ada uh, rice hand ya. Kita ada peter rice hand. Uh, boleh kita buka dua atau tiga penanya melalui uh, melalui fitur ASN atau angkat tangan. Ini ada langsung yang bertanya dari Bapak atau Mas Hardiansa LK Timi. Uh, silahkan. Uh, yang lain juga boleh ya, langsung uh, uh, boleh menggunakan fitur ASN. Silahkan. Ya, uh, syukran, Seth, atas kesempatannya. Uh, untuk Ustaz Tafiat, uh, karena hanya penasaran sebenarnya ustadz tadi agak kaget juga oh ternyata teman-teman dari muhammadiyah juga melakukan riyatul hilal karena selama ini kita kenalkan metodenya uh, lain gitu ya dan, dan yang, yang ingin tanyakan apakah metode dari teman-teman kita di muhammadiyah itu masuk dalam metode hisap uh, dan bagaimana sebenarnya uh, pandangan kita terhadap mereka yang kadang memang sudah tahu kapan masuk ramadan bahkan jauh sebelum Uh, uh, apa kemina melakukan ru'yatul hilal seperti itu Seth. mungkin diberikan pencerahan sedikit supaya kita bisa apa ya tidak berburuk sangka juga kepada teman-teman yang ada di muhammadiyah demikian Seth, uh, akhir eh berarti uh, mas apa tadi namanya harniansa dari balikpapan kalimantan timur oh, benar, benar. tapi kanya uh, asli makassar ya mas iya yeah. Orang ya. Oh. Oh, iya, iya. <laughs> ya oke. Okay. Makanya tadi saya mau jelaskan tentang hisap ini supaya lebih eh, apa namanya lebih komprehensif pembahasannya. Kenapa Muhammadiyah pilih hisap? <coughs> eh, baik, saya jelaskan sedikit. Jadi awalnya seperti ini. Dan betul Muhammadiyah dia turut ya juga melihat ya juga tiap bulan. timnya Muhammadiyah bahkan timnya Muhammadiyah itu menjadi bagian yang diakui sebagai tim resmi dari Kementerian Agama. <laughs> Kalau Anda lihat eh Anda lihat apa titik observasi hilal Kementerian Agama yang biasa 130-an setiap, setiap nanti eh, eh, Syawal nanti sekian titik. Salah akan akan berapa titik itu ada titik dari dari teman-teman di Muhammadiyah yang uh, paling terkenalkan ada dua ska, saya sekarang di mana di Umsu atas uh, dengan di Jogja uh, Wahde kan? Nah uh, sedikit saya jelaskan tentang perkembangan hisap uh, supaya kita bisa lebih paham juga komprehensif. dan hisap yang awalnya di zaman Rasulullah kan tidak akurat, hisap urfi kan di zaman Rasulullah uh, hisap itu tidak akurat pakainya hisap urfi. Tapi ini berkembang juga terus-menerus. Sampai kemudian tiba pada hisap kaki kontemporer yang dipakai sekarang. Di mana dia sangat akurat. Dengan akurasi 0,01 derajat. Lebih kecil dari 1 menit busur, Jadi tingkat kesalahannya di bawah 1 detik. Dan apa yang terjadi misalnya? Ini hari tanpa bayangan. Ini oleh BMKG menggunakan hisap kontemporer tadi. Hisap terbaru sekarang, hisap kontemporer. BMKG gunakan ini mengatakan tanggal 20 Maret 2023 misalnya jam 11.55.4 akan terjadi kulminasi utama. Kulminasi utama itu adalah ketika matahari tepat berada di atas e, suatu kota atau suatu, suatu tempat tertentu. Jadi tanggal 23 Maret, kenal saya di Gorontalo, e, 23 22 Maret 2023 jam 11.54 maka matahari tepat berada di kota Gorontalo. 11.59 tanggal 22 Maret di Marisa ada kampung namanya Marisa sana ada kampung namanya Limboto di Limboto, kapan matahari tepat di atas kepala? 11.55 eh, 7, 7 detik ini dihisap dan hisap kontemporer berarti eh, sudah dihisap sebelumnya baru coba kita buktikan apa buktinya kalau matahari di atas kepala? kira-kira gimana bayangan kalau, matahari, kalau ada lampu tepat di atasnya kita bayangan kita gimana? besar, kecil, atau gimana? tidak ada ada menghilang, ini disebut hari tanpa bayangan contohnya ini matahari tepat, misalnya tepat di Gorontalo maka benda-benda ini ini ada spidol ada semuanya bayangannya tidak kelihatan, kenapa? karena bayangannya tepat di bawahnya benda tersebut, kenapa tepat di bawahnya? karena matahari tepat di atas 90 derajat matahari di atas kalau bagi yang paham mataharinya 90 derajat di atasnya itu lewat apa? Lewat hisap. Dan terbukti benar. Seakurat itu menghisap sekarang. Contoh lagi yang lain. Ini dihisap oleh NASA. NASA menghisap tanggal sekian akan terjadi gerhana bulan. Jam sekian bahkan sampai detiknya. Tadi saya katakan bahwa tingkat akurasi detiknya bisa sampai di bawah satu detik akuratnya. Dan betul, di jam segini misalnya, contoh di titik ini, akan terjadi gerhana bulan penuh di mana terjadi gerhana Bulan total, maka uh, sebut bulan tertutup dan akan tampak kemerah-merahan. Ada penjelasan khusus. Dan betul, di jam segitu seperti ini gambarnya. Sama dengan hisap uh, tadi. Yang NASA yang sudah keluarkan sudah uh, lama, ini sebelum itu terjadi. Maka dari hisap kontemporer ini, dan ini selalu seperti ini. Dengan akurasi yang sangat tinggi, yang belum pernah salah saya pribadi uh, belajar ilmu falak sejak 2013 2013 ya, sudah 11 tahun 11 tahun menggeluti falak, alhamdulillah dengan ilmu hisap yang saya gunakan belum pernah salah dan tiap bulan saya mengeluarkan uh, tulisan tentang prediksi kapan awal ramadan yang tadi sebutkan Muhammadiyah misalnya uh, uh, semua ahli falak itu kalau dia ahli falak uh, paham hisap paham falak maka dia bisa memprediksi kapan uh, awal Ramadan, kapan awal syawal, meskipun meskipun rukyatul hilal belum dilakukan. Jadi saya rutin tiap bulan, hampir tiap bulan bergantung waktu lonjir, tapi uh, hampir tiap bulan mengeluarkan uh, tulisan pencerahan kepada umat. Kira-kira bagaimana prediksi uh, falakiyah nih? Bagaimana prediksi uh, apakah hilal terlihat atau tidak di bulan tersebut? misalnya prediksi kita untuk syawal nanti insya Allah 99,99% 99%. masih ada 0,01% nya kita berdiri pada Allah insya Allah akan beda Muhammadiyah sudah menetapkan sudah keluarkan maklumatnya tanggal 21 April insya Allah pemerintah ya bedanya kalau ilmuwan barat mereka sudah pasti tanpa insya Allah kita ilmuwan muslim meskipun kita meyakini itu benar kita pakai insya Allah insya Allah untuk pemerintah 22 beda satu hari kita dan belum pernah salah prediksi-prediksi eh, tersebut lewat bantuan hisap tadi. Maka eh, ini sudah ada sejak kapan nih Ini apa? Eh, karena ada nyajak hisap, -hisap kontemporer. Ini eh, saya lupa masukkan jurnalnya. Ini sejak ada namanya algoritma algoritma algoritma, algoritma PSOP dan ALP. Eh, ini algoritma PSOP dan ALP inilah yang punya eh, ribuan suku-suku yang -suku Inilah yang kemudian menjadikan, dan inilah hisap paling modern sekarang. Menggunakan algoritma PSOP untuk matahari, dan LP untuk untuk bulan. sempat uh, tampilkan apa uh, jurnal. Itu jurnal semuanya uh, kisah 1 skopus kisah nah, Hisap kontemporer, uh, sekarang hisap kontemporer itu akurat. Dengan akurasinya sangat tinggi, terpercaya selalu benar. Misalnya untuk gerhana waktu sholat. Waktu sholat uh, kalau waktu sholat itu sudah dikeluarkan oleh Departemen Agama, atau ormas-ormas yang terpercaya. Insya Allah itu akurat. Kita tidak perlu mempertanyakan, wah oh, kayaknya selat zuhurnya salah Insya Allah selama itu dikeluarkan oleh ormas terpercaya, dikeluarkan oleh Departemen Agama, ahli-ahli falaknya itu sudah paham, sudah tahu gimana hisabnya dan insya Allah itu akurat. Kenapa saya bilang akurat? Ya, karena saya sudah juga membuktikan sendiri keakuratannya. mengetes sholat zuhur, sholat sholat eh, asar nah, tinggal mungkin menjadi eh, diskusi lebih lanjut eh, subuh dan isya ini diskusi sendiri karena matahari tidak kelihatan, yang kita yang kita cek adalah cahaya syafak dan cahaya eh, apa cahaya sen, cahaya fajar nih. ini yang eh, diskusi tersendiri eh, dia satu bab tersendiri juga dalam pembahasan falakiyah eh, tapi secara umum eh, dia akurat itu pun juga, meskipun kita mendapati waktu soal yang berbeda, misalnya Muhammadiyah dan e, Partai Agama, itu cuma perbedaan-perbedaan identitas. Oke, okay. matahari atas kepala, kemudian kalender hasil rukyat tidak bisa. Nah, kemudian e, adanya fakta kalender hasil rukyat tidak bisa digunakan jangka panjang. Kalau kita melihatkan rukyat itu, kan harus tiap bulan, kan harus tiap bulan kita. Tapi maka, kalau kita buat kalender setahun, gimana caranya, nggak bisa? Karena untuk menentukan apakah bulan ini durasinya 29-30, harus terlihat ya dulu. Misalnya untuk bulan, sekarang kan syawal, untuk bulan Zulhijjah nanti, 29-30 hari. Enggak tahu. Kalau kita pakai rukyat harus terlihat ya dulu. Maka nggak bisa kita mengeluarkan kalender untuk bulan Zulhijjah. Kapan kalender bulan Zulhijjah keluar? Setelah ada isbat, ada penetapan, kapan satu Zulhijjah? Itu satu kekurangannya ruyat Kita tidak bisa menggunakannya jangka panjang, maka kita tidak bisa men-tracing kira-kira sepuluh tahun yang akan datang tanggal berapa, dan kita tidak bisa men-tracing tahun yang lalu tanggal berapa. Maka jika kalau ada mengatakan Rasulullah lahir tanggal sekian bulan sekian, itu pasti pakai hisap bukan ruh Yang bisa men-tracing jangka panjang cuma cuma hisap saja. Ini masalah karena tidak bisa dipakai jangka panjang. Kemudian belum ada kalender pemersatu dunia. Kalender Islam, kita tahu untuk kalender Kalender Samusya digunakan oleh seluruh dunia Tapi kalender Islam tidak ada yang digunakan oleh seluruh dunia Kemudian banyak Kasus salah nah, ini ya penting Banyak kasus salah eh Misal, pernah Terjadi rukyat di Pakistan Pakistan Mengatakan terlihat hilal padahal e, Hitungan e, isap kontemporer mengatakan e, Bulannya sudah terbenam Tapi mereka mengaku melihat sudah berpuasa pada saat itu. Uh, ada lembaga, sebutin sebutnya ini, lembaga resmi. Uh, timnya turun meruyat, mengatakan timnya mengatakan melihat hilal dan disumpah. Sumpahnya diterima dikirim ke pusat, masuk awal bulan. Namun setelah tim ahli yang ada di kantor kemudian memverifikasi gambarnya, ternyata gambar itu bukan hilal, bukan hilal. Padahal mereka meru, tapi gambarnya bukan hilang. Teleskopnya sebuah teleskop canggih yang dipakai. Tapi sekali lagi yang didapat bukan bukan hilang. Jadi banyak kasus-kasus kesalahan keselaruan. Maka fakta-fakta ini mendoronglah ormas di Muhammadiyah. Saya izin charger laptop ada fakta-fakta semacam ini fakta bahwa hisap kontemporer itu sudah akurat. rukyat kita tidak bisa gunakan untuk buat kalender, sedangkan kita butuh kalender banyak kasur salah rukyat maka dalam posisi seperti sekarang rukyat jadi zon kemarin kan kalau ibnu apa pandangan sebelumnya ibnu basiza yang zon itulah hisap Dulu ketika hisapnya belum akurat. Namun kita berada pada zaman yang terbalik sekarang. Rukyatnya yang zonni dan hisapnya yang kotih. Itu zaman kita sekarang. Kenapa bisa salah rukyat? Ada kemampuan mata yang menurun kalau sudah semakin tua. Uh, ada objek langit lain yang dekat-dekat dengan bulan, yang boleh jadi kita anggap itu bulan, ada boleh jadi faktor psikologis tertentu, ini panjang penjelasan jelasnya ada faktor psikologis, ini ada jurnalnya sendiri, uh, di Scopus Q4. Uh, ada polusi cahaya yang tadi saya sebutkan. Uh, maka faktor-faktor ini boleh jadi yang mempengaruhi hasil rukyatnya kita. Maka karena fakta-fakta ini, uh, makanya di teman-teman di Muhammadiyah, uh, di Muhammadiyah. Uh, sebelum Muhammadiyah, muncul ijtihad baru dari ulama-ulama tertentu, muncul ijtihad baru dari ulama-ulama tertentu bahwa apa berijtihad -e tidak menggunakan rukyat eh, basaria tetapi menggunakan rukyat ilmiah, rukyat dengan ilmu pengetahuan, di mana eh, memfatwakan bahwa yang kita ketahui saja awal kan rukyatul adalah eh, ubudiyah, dia adalah ibadah, namun oleh ulama-ulama kontemporer tertentu ini di, eh, difatwakan bahwa eh, ru'yat basariah yang melihat dengan mati itu hanya wasilah bukan ibadah, yang mana ibadahnya puasanya itu yang ibadah pandangannya para ulama ini yang yang puasanya itu yang ibadah adapun eh, dengan apa kita menentukan masuknya itu cuma wasilah saja, perantara, ya kita bisa gunakan ru'yat kalau yang bagus kita bisa gunakan wasilah yang lain namanya wasilah kita bisa gunakan wasilah apa saja yang penting mencapai tujuan tujuannya adalah penentuan awal bulan. Maka kita bisa ganti wasilah rukyat menjadi wasilah hisab kontemporer. Misalnya siapa ulamanya? Muhammad Rashid Rida, Ahmad Muhammad Syakir, Muhammad Mustafa Al-Maragi, Mustafa Ahmad Azharqah, Yusuf Qardawi. Dan inilah semua ulama-ulama yang menjadi rujukannya teman-teman Muhammadiyah sehingga teman-teman Muhammadiyah berani untuk kemudian menjadikan metode hisap sebagai metodenya. Maka bedanya di mana teman-teman pemerintah NU atau Muhammadiyah misalnya, bedanya di mana teman-teman di pemerintah, di, di e, timnya pemerintah, timnya NU, meyakini bahwa rukyat basoria, rukyat dengan mata itu adalah ibadah. Makan kan aja ibarat ya, boleh diganti dengan apapun. Beda dengan teman-teman Muhammadiyah, menggunakan jatihatnya e, Syekh Muhammad Rasul Tridah, jatihatnya Iswil Qardawi, bahwa rukyat basoria itu cuma wasilah, dan bisa diganti dengan wasilah yang lain. Jadi, satu menganggap rukyat adalah ibadah, satu menganggap rukyat adalah wasilah. Jadi, kalau rukyat adalah wasilah, bisa diganti dengan wasilah yang lain. Salah satu wasilah yang dipakai adalah ilmu hisab Yang dianggap sudah akurat tadi, yang dianggap tidak pernah salah tadi. Nah, gitu aslinya teman-teman di uh, sejarahnya teman-teman Muhammadiyah mengapa pilih hisap. Uh, tetapi, kalau sudah pilih hisab, kenapa masih turun rukyat? Nah, perlu dipahami bahwa, Rukyat baru-baru, soalnya teman-teman Muhammadiyah ini. Generasi barunya, ahli-ahli falak yang baru, yang segar-segar Kalau yang lama-lama, sependek pengolong kami, eh, memang mencukupkan diri dengan hisap eh, Hisab saja. Tetapi generasi-generasi baru Muhammadiyah, eh, kemudian eh, tertantang juga, membuktikan bahwa mereka juga bisa melakukan Rukyat eh, hilal. Tetapi hasil Rukyatnya Muhammadiyah tidak mempengaruhi keputusan awal dari hisapnya. Jadi rukyat yang dilakukan hanya untuk uh, sains atau hanya sekedar untuk perkembangan sains saja, bukan untuk penentuan ibadah. Beda dengan teman-teman di uh, apa di pemerintah atau di nahdlatul ulama, di Wahda Islamiyah, maka mereka menggunakan hisapnya itu uh, mereka menggunakan rukyatnya memang untuk penentuan ibadah. Jadi kalau yang gunakan hisap uh, muhammadiyah uh, yang resmi muhammadiyah dan uh, persis menggunakan ruqyat pemerintah nah itu lama ada islam itu orang, orang yang secara resmi yang, yang ada apa suratnya langsung gitu. e, seperti itu teman-teman dan -teman. e, gitu nih. jadi Muhammad itu turun aktif tiap bulan e, turun e, merukyat Masya Allah komprehensif sekali ya terima kasih Mas Akiar. Baik, satu lagi ya Bapak-Ibu sebelum kami akhiri. Bapak-Ibu sebelum kami akhiri, boleh melalui restnya tadi tadi yang masih sudah masuk. ya Silakan Ustaz Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertama, kama, uh, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman uh, yang menyelenggarakan acara ini. Kepada Mas... Akhir sebagai pemateri yang telah menyampaikan materi yang sangat komprehensif sekali dan sangat berfaedah terutama bagi saya yang uh, masih dalam proses belajar. Juga kepada, uh, tentunya kepada pembawa acara, ya, yang telah membawakan acara dengan baik. Langsung saja ke pertanyaan. Uh, ini menarik sekali pembahasan tentang tema ini, dan tadi sudah dipaparkan oleh pemateri bahwa uh, akar masalah perbedaan penentuan masuk keluarnya bulan ya atau terkhusus bulan yang berkaitan dengan ibadah, bulan Ramadan, itu karena bagaimana memahami dalil-dalil uh, yang ada, hadis-hadis Nabi, terkait tentang keluar masuknya bulan apakah hadis itu maknanya sebagai hadis ta'abudi sehingga melihat hilal itu sebagai ibadah sehingga tidak dipahami sebagai wasilah ataukah melihat hilal atau mengetahui adanya hilal itu sejatinya hanyalah wasilah sehingga Ketika wasilah di suatu zaman itu berkembang dan bisa ditempuh dengan cara yang lain, maka bisa berpindah. Bagi yang berpendapat itu adalah suatu ta'abudi atau ibadah, maka keluar masuknya bulan Ramadan tidaklah bisa ditempuh kecuali harus dengan ru'yah, tidak bisa bersandar dengan yang lain. Tapi bagi yang memahami itu sebagai wasilah, maka dengan perkembangan zaman, Perkembangan ilmu pengetahuan, lebih spesifiknya ilmu astronomi dan ilmu falak, maka bisa menjadi wasilah untuk menentukan keluar masuknya bulan Ramadan. Dan sependek yang saya baca dari beberapa fatwa ulama internasional, kalau saya lihat, memang ada dua kubu, ya, ada dua kubu yang berpegang teguh pertama dengan rukyah saja di antaranya adalah keputusan Hay'ah Kibarul Ulama di Saudi Arabia yang hanya menganggap Rukyatul hilal sebagai dasar untuk penentuan keluar masuk Ramadan. Dan ini juga yang diikuti oleh Al Majma' Al Fiqh Islami di bawah Robbi al Alam Al Islami yang pusatnya di Mekah. Kemudian juga yang diikuti juga oleh Majma' Fiqih Al -Fiqh Islami Ad Dauli di bawah Oki ya, yang pusatnya di Jeddah. Adapun Beberapa majemak fikih yang lain, termasuk majemak fikih islami di Sudan, majemak fikih islami yang ada di India, kemudian majelis fukoha syariah di Amerika, kemudian juga majelis ifta' dan fatwa di Eropa, itu mereka berusaha untuk mengkompromikan dua metode itu. Satu sisi tetap melihat bahwa ru'yatul hilal itu sebagai dasar penentuan keluar masuknya Ramadan, sisi lain juga mereka tidak bisa menafikan kemajuan ilmu pengetahuan yaitu menggunakan ilmu falak juga. Hanya saja hanya saja untuk penentuan hisabnya itu sebagai is, apa nafi untuk penafian tapi bukan untuk mengisbat. Jadi hitungan ilmu falak digunakan untuk menafikan tapi bukan untuk mengisbat keluar masuknya Ramadan. Maksudnya bagaimana? Ya nanti yang kemudian berkaitan dengan hisab imkan ya Nanti mohon dikoreksi jika saya keliru ya. Kemudian jadi hisab ya Nanti kemudian saya juga ingin bertanya, kenapa nanti kemudian penentuan kriteria berapa derajatnya itu kemudian kenapa berbeda-beda? Misalnya di Indonesia, di Indonesia dulu kalau tidak keliru, zaman dulu sebelumnya itu minimal hilal itu bisa dilihat jika ketinggian minimal dua derajat kemudian sekarang kalau tidak telur menjadi tiga derajat minimal baru baru Hilal bisa dikatakan bisa dilihat maka jika dengan perhitungan hisap ternyata Hilal ketika masuk bulan Ramadan atau masuk mau masuk bulan syawal ternyata kurang dari tiga derajat berarti kan otomatis tidak masuk bulan baru berarti bulan sebelumnya dikenapkan jadi 30 hari Adapun jika minimal 3 derajat atau lebih berarti Bulan yang akan datang, maka sudah masuk di bulan baru. Nah, terkait dengan penentuan kriteria ini, Mas Akyar, kalau pemerintah kan memang menggabungkan ya, jadi dia pakai rukyat, iya pakai hisap juga, iya, tapi hisapnya digunakan untuk menafikan, bukan untuk mengisbat. Adapun saudara-saudara kita, teman-teman kita dari Muhammadiyah, itu kan kriterianya pakai hisap wujudul hilal. Ya nanti tolong dikoreksi ya kalau saya keliru yang mana yang penting hilal itu di atas 0 derajat sudah masuk bulan baru gitu jadi benar-benar mutlak murni bersadar dengan hisap karena mereka meyakini yang penting masuk bulan itu adalah ya bulan itu sudah lahir bulan itu sudah wujud gitu walaupun mungkin secara mata tidak bisa dilihat nah untuk Ya apa namanya kalau untuk yang dipraktikkan oleh pemerintah? Kan memang tadi sudah ada salafnya, ya, atau sudah ada panutannya dari fatwa-fatwa ulama dunia dari berbagai lembaga fatwa internasional yang tadi sudah saya sebutkan. Tapi untuk teman-teman uh, Muhammadiyah, teman-teman Muhammadiyah, kalau barangkali uh, Mas akhyar punya rujukannya, kira-kira mereka itu ada nggak ya rujukan dari fatwa ulama kontemporer? yang benar-benar mengatakan hisab itu bisa digunakan secara mutlak tanpa tanpa harus memperhatikan rukyat itu. Nah, ini saya yang sampai sekarang itu belum belum menemukan uh, fatwa ulama mana. Kalau tadi seperti Yusuf Kordowi dan yang lainnya, saya kira beliau termasuk anggota majelis fikih islami yang yang menggabungkan dua-duanya. Gitu. Nah, ini mohon uh, penegasan lagi atau tambahan informasi kalau Muhammadiyah itu merujuknya ke pendapat ulama mana yang mana bersandar pada hisap murni tanpa harus rukyah dan kenapa kriterianya berbeda tentang derajat hilalnya dengan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah. Mungkin itu saja mohon maaf jika terlalu panjang dan mohon dikoreksi jika ada yang keliru dari pernyataan saya uh... baik, terima kasih Ustadz Ziawan selanjutnya boleh untuk Ustadz Akyar atau Mas Akhyar langsung menanggapi pertanyaan dari Ustadz Ciawan ya, ya, Masya Allah pertanyaan calon dokter juga beda ya kayaknya ya. <laughs> ini berat ya, komprehensif sekali ya <laughs> Alhamdulillah, saya masih juga, Alhamdulillah ya. jadi didengarkan oleh dokter Fikih calon dokter Fikih eh, apa namanya bisa men challenge men challenge ya, tadi challenge pertama uh, apakah ada? Nah, itu yang saya belum pernah dapat. saya belum pernah dapat. Uh, apakah ada uh, uh, apa uh, yang mutlak harus pakai hisap saya dengan menafikan rukyat. saya belum pernah dapat juga itu. Uh, saya juga sudah banyak baca bukunya teman-teman muhammadiyah. saya juga belum pernah mendapatkan itu. Uh, ya semoga bisa ke depan bisa dicari tahu lagi Insya Allah. itu uh, pertanyaan baru sedapat dari 11 tahun saya belajar Falak baru pertama kali dapet pertanyaan itu <laughs> yang pertama Alhamdulillah tambah lagi ilmu yang kedua uh, uh, apa tadi uh, yang menafik apa uh, yang dipakai itu yang uh, misalnya Uh, apa, uh, di Indonesia yang menggunakan kedu ruqyah maupun juga lembaga-lembaga uh, fikih dunia uh, mereka gunakan uh, pandangannya imam uh, Takiuddin Asubki uh, <tuh> ulama bermahasab syafi'i dimana beliau uh, menggabungkan uh, rukyat dan hisab uh, untuk penetapan, karena dianggap, tetap dianggap sebagai ibadah maka e, harus dengan rakyat, tetapi untuk penatian misalnya e, ketika ahli hisab sepakat contoh kasus yang di e, Afghanistan kemarin ahli hisab sebenarnya sepakat bahwa bulan sudah dibawa ufuk, tapi mereka e, tetap menganggap bahwa yang dia itu hilal oleh ahli sepakat menurut Syekh maka eh, latihan, eh, meskipun ada yang mengaku melihat tetapi ahli hisab mengatakan eh, itu tidak eh, mustahil untuk dilihat maka itu kita bisa gunakan ilmu hisab untuk menafikan maka eh, berapa derajat untuk bisa menafikan ini nah di sinilah eh, asal muasal hadirnya inkanduru ya berapa derajat untuk bisa menafikan eh, Apakah nol derajat bisa menafikan seperti Muhammadiyah? Ya, nah, tidak bisa karena memang, kalau nol derajat di Muhammadiyah memang betul-betul e, meninggalkan rukyat. Maksudnya, dalam penentuan awalnya, dalam hal kemudian ini, rukyat itu ada, tapi bukan, bukan ibadah. E, nah, ini dipakai oleh teman-teman di negeri tersebut, di, di negara dan di pemerintah, di kementerian agama, e, dan itu baru, ini baru nih, ya Pak. Uh, ini keputusan baru misalnya di ini baru. Sebelumnya di NU nggak pakai itu. Baru di uh, terbaru dua ribu kemarin mereka uh, menjadikan itu sebagai syaratnya uh, uh, bahwa boleh menafikan jika lo sudah di bawah uh, inkar yang disepakati. Inkar uh, beda beda misalnya sekarang berlaku tiga enam empat. Masa kita tiga gitu, derajat tingginya. 64 derajat elongasi itu antara bulan dan matahari. Ini juga berubah-berubah gitu. Nah disinilah sebenarnya lagi pokok persoalannya. Kalau ada yang mengikuti uh, anunya uh, Prof, Prof. Thomas, di sini lagi pokok persoalannya sebenarnya Muhammadiyah dan uh, pemerintah. Soalnya di apa? Uh, Muhammadiyah sepakat bahwa wujud hilal itu memang tidak bisa sama sekali mustahil kita melihat hilal di sini. Oke, okay, sepakat. Dan sudah siap berubah. Di nah, Muhammadiyah saya itu secara memang sudah siap berubah. Makanya, eh, 2015 kemarin sudah keluar tender eh, global mereka. 2015 atau 2020 ya. Lender global yang dipakai untuk kemudian eh, menentukan awal awal, awal awal bulan, tapi bukan wujud hilang. Yang digunakan adalah kriteria... Eh, Konvensi Turki 2016 Jadi kemarin di Turki ada konvensi Mempertemukan Ahli Falak di seluruh dunia Dipakai itu Saya ingat Tingginya 5 derajat Yang digunakan oleh Muhammadiyah itu Jadi Muhammadiyah cenderung ke situ Muhammadiyah sudah siap menggunakan imkan Rukyat Tetapi maunya pakaian itu Yang disepakati di seluruh dunia Karena cita-citanya Muhammadiyah ingin Ada klender global Dan mana Rukyat berlaku global Jadi sini lagi perbedaannya berbeda lagi soal berbeda soal ketinggian hilang atau kriterianya yang berbeda soal matla pemerintah gunakan empat enam tiga tiga enam empat ini hasil penelitian selanjutnya. jadi ini sebenarnya asalnya adalah papernya papernya Prof Thomas DiMallu ketua lapangan waktu itu tiga derajat itu itu hasil penelitiannya Muhammad Ilyas Muhammad Ilyas pernah menemukan pernah melihat Hilal pada ketinggian tiga e, derajat di Malaysia, satu penelitian. Kemudian ada penelitiannya lagi, e, Skopus q 1 e, kemudian ada penelitiannya e, Muhammad Ode ini yang paling terkenal juga Skopus G3 yang mengumpulkan tiga ratus bukti-bukti rukyat di seluruh dunia dan mendapati elongasi 64 Maka digabungkan dua penelitian ini menjadi satu. Ee, jadi kriteria baru di mana ini yang diharapkan e, untuk bisa digunakan di Indonesia karena kriteria yang lama 238 itu kriteria tidak ilmiah Dan sepakat. makanya dirubah karena tidak ilmiah karena tidak, belum ada satupun orang yang pernah yang e, hasil rukyat yang otentik yang mendapati bahwa di ketinggian gua derajat ada yang bisa me sekali lagi rukyat yang otentik yang ilmiah kalau tidak otentik banyak e, makanya karena pemerintah paham itu Prof, Tom, Prof, Prof. Thomas sebagai orang astronomi paham itu maka beliau berjuang untuk diganti. Alhamdulillah perjuangan beliau berhasil mengganti dan menggunakan yang kriteria tadi 3364 itu. Ini pemerintah pakai ini. Tetapi kedua ini digunakan untuk di Indonesia saja atau di lebih luas dari itu Asia Tenggara. Nah Muhammadiyah maunya nggak usah pakai matelak, matelak wilayah Hukmi tidak usah pakai matelak regional, matelak dunia saja dan kita gunakan saja yang eh, apa eh, yang hasil konferensi Turki 2016 itu nah disini lagi perbedaannya eh, jadi beda lagi jetihatnya, sudah sama-sama sepakat menggunakan imkanur hukiat tetapi beda jetihat kriteria mana yang mau digunakan dan beda jetihat matelak mana yang mau dipakai tapi setidaknya, e, ala kulihal, e, bagi kami, ahli, -ahli palak itu, kami mengatakan, e, yang kami meyakini, optimis, persatuan itu sudah semakin dekat. Kenapa-kenapa persatuan harus semakin dekat? E, karena e, baik di pihak pemerintah maupun di Pak Muhammadiyah, yang dulu itu tegak sekali, nggak mau sekali di pemerintah itu sulit sekali dirubah dua, tiga, itu dulu. Muhammadiyah sulit sekali merubah Uyudul Hilal itu. Dulu, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun itu digunakan dan e, tidak tergantikan. Tapi sekarang Alhamdulillah akhir-akhir ini mereka sudah siap untuk merubah. Sudah siap meninggalkan Uyudul hilalnya Muhammadiyah. mabilsnya pemerintah siap tinggalkan, tinggal perhitungkan kriterianya. Namun masih butuh waktu, tapi insya Allah persatuan itu sudah semakin, sudah semakin dekat. Yang kedua juga kita melihat ada progres yang baik. Tadi saya bilang bahwa e, generasi-generasi tua Muhammadiyah itu tidak turun Rukyat Sekarang generasi-generasi muda ahli-ahli falak muda Muhammadiyah turun meru'yat sebaliknya. Dulu ahli-ahli falak sekarang ahli-ahli falak NU NO juga sudah hebat untuk hisap maka banyak ahli hisap itu dari dari NU dari NU sudah kuat rukyatnya, kuat hisapnya Muhammadiyah juga kuat rukyatnya, kuat hisapnya saya tinggal tunggu waktu saja kita berdoa kita bersabar, insya Allah uh, suatu hari kelak uh, persatuan itu pertemuan uh, kesepakatan ini uh, bisa kita Dapatkan insya, insya Allah Terima kasih Mas Sangat komprehensif dan detail sekali Baik Bapak Ibu karena waktunya Sudah menginjak eh, Habis, eh, mohon maaf dan di sini di Saudi Arabia juga akan Menjelang sholat Maghrib ataupun buka puasa Kita eh, mohon untuk eh, Mas Agar eh, closing statement Atau mungkin kata Atau dua kata penutup dulu sebelum kami akhiri saya mas Ya, silakan. Kita terus semakin dekat. Insyaallah, kita bersabar saja, tidak saling tidak saling menyalahkan, kita menghormati eh, jatihat masing-masing ormas, jatihat masing-masing ulama, kita hormati, eh, insyaallah eh, akan tiba masanya kita bersatu. Insya Amin Allah. ya alamin. Mas Allah, terima kasih Mas Aker. Dan mohon maaf kami sekaligus dari panitia yang bertugas hari ini, ingin mohon maaf jika ada kurang lebihnya dan salah-salah ataupun ada yang kurangnya. Dan kami sekaligus ingin terima kasih banyak banyak untuk Mas Sakyar udah meluangkan waktu dan menyiapkan presentasi yang sangat luar luar biasa hari ini. Dan juga kepada peserta yang hadir juga terima kasih. Kami mohon maaf sekaligus kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berbuka puasa untuk wilayah Jeddah dan sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.